Halo guys selamat datang di channel informan biasa Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari hasil alam sampai ke tempat wisatanya membuat banyak orang takjub dengan keindahannya bahkan sampai diakui oleh negara lain nah kali ini saya akan memberikan 7 danau terindah di indonesia versi informan biasa danau kelimutu danau ini berlokasi di nd provinsi nusa tenggara timur danau ini berada di kawasan gunung kelimutu yang berada di ketinggian 1800 di atas permukaan air laut Pasti membutuhkan fisik yang prima untuk bisa sampai ke atas Ada dua cara untuk bisa sampai ke puncak Gunung Kelimutu Pertama, berjalan lewat jalur trekking Dengan cara kedua yang termudah dengan naik kendaraan khusus yang bisa disewa Danau Kelimutu merupakan danau yang terbentuk dari kawah vulkanis Gunung Kelimutu Yang berada di wilayah desa Pomo Ende Flores Keunikan danau ini adalah warna danau yang dapat berubah akibat kandungan mineral di dalamnya Sehingga dikenal sebagai danau tiga warna yang berbeda di setiap waktunya Bahkan, perbedaan warna pada danau ini memiliki kekuatan mistis menurut warga setempat. Danau ini juga menjadi tempat terbaik untuk menikmati sunrise. Danau Segara Anak Danau Segara Anak berada di kawasan Kawah Gunung Rinjani atau tepatnya di desa Sembalun Lawang Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Danau tersebut menawarkan keindahan panorama dengan ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut diselimuti awan. Selain menjadi tujuan wisata, danau ini juga merupakan tempat istirahat bagi para pendaki yang ingin ke Gunung Rinjani. Para pendaki istirahat sejenak untuk menghilangkan lelah di danau Segoro anak mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan pendakian ke Gunung Rinjani Bukan tanpa alasan jika danau di Nusa Tenggara Barat ini menjadi tujuan bagi para wisatawan Selain menyajikan panorama yang indah, perpaduan warna gelap dari teping Gunung Rinjani Dengan warna biru dari air danau menjadikan destinasi di tempat ini sungguh mengesankan Danau Sentani Danau ini berada di atas ketinggian 75 meter di atas permukaan laut dengan luas lebih dari 9.000 hektar dan merupakan danau terbesar di Papua Lokasi danau ini berada kurang lebih 50 km dari kota Jayapura Di kawasan danau ini juga terdapat kurang lebih 20, 20 pulau yang mana masing-masing didiami oleh masyarakat asli yaitu suku Sentani jika kamu berniat untuk mengunjungi danau ini, maka disarankan datang pada bulan Juli, karena pada saat inilah biasa dilaksanakan festival Sentani. Sehingga tak hanya keindahan alam dan biota laut saja yang bisa kamu saksikan, namun juga berbagai pertunjukan kebudayaan khas. Supaya puas melihat pemandangan di danau Sentani, para pengunjung dapat menyewa perahu untuk berkeliling danau. Danau Beratan Selain pantai yang eksotis, Bali juga punya danau yang elok, yakni Danau Beratan. Keindahannya menjadi tujuan favorit wisatawan. Danau Beratan menjadi salah satu destinasi wisata ikonik di Bali. Danau terindah di Indonesia yang berada di kawasan Bedugul dengan Pura Ulun Danu sebagai landmark ini memang menunjukkan keindahan yang mengesankan, terutama menjelang matahari terbenam. Karena keindahannya yang luar biasa, pemandangan Pura Ulun Danu dan Danau Bratan dipilih menjadi salah satu gambar yang ada di uang pecahan Rp50.000. Ranung Kumbol Siapapun yang ingin menuju ke puncak Gunung Semeru mau tidak mau wajib beristirahat di Ranu Kumbolo. Danau Ranu Kumbolo berlokasi di kawasan kaki Gunung Semeru dengan luasnya mencapai 24 hektar pada ketinggian 2.389 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya yang berada di kaki gunung, untuk mengunjunginya diperlukan usaha pendakian cukup melelahkan. Namun, tenang saja setelah kamu sampai di Danau Ranu Kumbolo, kamu akan melihat keindahan surga tersembunyi dari Jawa Timur. Menurut pengalaman banyak orang, Danau Kumbolo merupakan lokasi terbaik untuk menyaksikan sunrise. Dan sementara itu, buat kamu yang ingin bermalam, kamu juga bisa mendirikan tenda di sini. Dijamin momen berkemahmu bakalan makin berkesan karena bisa menikmati kemerlapnya galaksi Bima Sakti dengan mata telanjang. Danau Toba Danau Toba di Sumatera Utara tercatat sebagai danau terbesar di Indonesia dan juga danau vulkanik terbesar di dunia Danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi ini memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km serta memiliki luas 1300 km dengan kedalaman mencapai 500 meter Danau ini menjadi tempat wisata paling favorit untuk dikunjungi ketika melancong ke Sumatera Utara yang menarik dari Danau Toba ini di mana di tengah danau tersebut terdapat sebuah pulau yang diberi nama Pulau samusir Di pulau ini terdapat resort yang sudah cukup populer di kalangan wisatawan. Ditambah lagi terdapat banyak ragam kebudayaan khas suku Batak yang bisa kamu lihat di sini. Labuhan Cermin. Danau Labuan Cermin berada di Desa Labuan Kelambu, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Butuh 6 jam perjalanan darat dari kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep hingga sampai ke Danau Labuan Cermin. Danau ini dinamakan Labuan Cermin karena memiliki air yang sangat jernih, karena terlalu jernih bagaikan cermin. Kamu bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam danau tersebut. Bahkan kapal yang berada di permukaan pun tampak seperti melayang, menjadikan alasan mengapa dinamakan Danau Labuan Cermin. Selain itu, keunikan danau ini juga terkenal dengan sebutan Danau Dua Rasa, karena air di danau ini menawarkan rasa tawar di bagian permukaan dan asin di bagian dasar danau. Di sini, kalian bisa berenang sambil senur karena kedalaman danau yang hanya 3-5 meter saja, atau menaiki sampan yang sudah disediakan oleh pengelola di sana.